Apa yang terlintas di pikiran kamu, Toppers, ketika membicarakan masa depan? Katakanlah di tahun 2050. Beberapa di antara kamu kemungkinan besar berpikir mengenai teknologi yang semakin canggih ya, dan serba otomatis. Hingga tentunya peran robot yang semakin besar dalam membantu pekerjaan manusia. Ya, segala kemajuan itu memang terlihat keren dan layak untuk dinantikan. Namun kira-kira, bagaimana nasib bumi tempat kita tinggal ya? Pernah kamu pikirkan tidak, Toppers? Di tahun 2020 ini saja, kita sudah merasakan perubahan lingkungan yang tidak bisa dibilang positif ya. Mulai dari suhu yang kian panas, persediaan air yang menipis di berbagai daerah, hingga punahnya beberapa spesies hewan. Jadi, akankah kehidupan di tahun 2050 menjadi lebih hebat seperti yang kita bayangkan? Atau justru sebaliknya? Dan di video kali ini, kita akan membahas mengenai 7 prediksi kondisi bumi di tahun 2050 yang dibuat oleh para ilmuwan. Yang pertama, populasi manusia akan bertambah sekitar tiga kali lipat. Menurut data dari World O'Matters, pada akhir dekade ini saja, populasi manusia di bumi telah mencapai jumlah 7,8 miliar. Pada tahun 1950 yang lalu, populasi hanya mencapai 750 juta orang saja toppers karenanya kira-kira pada tahun 2050 nanti jumlah tersebut akan meningkat kira-kira tiga -kira kali lipat dari saat ini sehingga mencapai lebih dari 20 juta manusia yang kedua kebutuhan sumber daya alam meningkat sedangkan jumlahnya kian menipis Dampak dari overpopulation tidak cukup sampai di situ, ya. Toppers, terdapat beragam komplikasi yang diperkirakan akan muncul kemudian. Yang pertama adalah meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam, mulai dari makanan, gas, hingga bahan bakar minyak. Akan tetapi, bumi tidak akan mampu untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut disebabkan persediaannya kian menipis. Jelas saja toppers, manusia telah mengeruk sumber daya alam sejak zaman dahulu ya. Kita nyaris tidak dapat berekspektasi persediaan sumber daya alam akan tetap tersedia lengkap hingga tahun 2050 nanti. Yang ketiga, masyarakat di berbagai belahan dunia akan kekurangan air. Menurut data dari World Wildlife Fund atau WWF, diperkirakan bahwa saat ini terdapat 1,1 juta jiwa di dunia tidak memiliki akses yang memadai untuk air bersih. Sedangkan 2,7 jiwa secara konstan mengalami kekeringan setidaknya sekali setiap tahunnya loh. Kondisi tersebut akan semakin parah di tahun 2050, Toppers. Semakin banyak populasi penduduk, semakin menipis pula persediaan air bersih. Data yang dikumpulkan oleh peneliti MIT memprediksi bahwa di tahun 2050 setidaknya 5 juta orang akan mengalami kekurangan air sebab sepertiga air tanah akan hilang pada saat itu. Yang keempat, semakin banyak hutan hujan yang terbakar. Pada tahun 2019 lalu kita mendengar sejumlah kabar terkait kebakaran hutan bahkan hingga awal tahun 2020 ini ya, mulai dari di negeri kita sendiri hingga di berbagai belahan dunia. Salah satu kebakaran yang paling parah menimpa hutan hujan Amazon. Diperkirakan lebih dari 900.000 hektar area habis dilalap oleh api. Apakah kamu bisa memperkirakan apa yang akan terjadi pada hutan hujan di tahun 2050 nanti, Toppers? Diperkirakan bahwa intensitas kebakaran hutan semakin tinggi lo, area yang hilang pun juga semakin banyak. Menurut laporan dari International Journal of Climatology, setidaknya sepertiga atau bahkan setengah dari hutan hujan di bumi akan habis di masa itu. Yang kelima, udara yang tidak sehat akan membunuh banyak jiwa. Peningkatan populasi akan menyebabkan emisi karbon dioksida semakin meningkat, toppers. Jika kondisi tersebut dikombinasikan dengan polusi udara yang kian parah, maka tentunya akan banyak korban yang berjatuhan ya. Laporan terbaru dari Organization for Economic Cooperation and Development mengatakan bahwa di masa depan kualitas udara yang buruk akan membunuh sekitar 6 juta jiwa per tahunnya. Yang keenam, suhu bumi semakin hangat. Ya, sekarang saja kita sudah bisa merasakan perubahan suhu ini. Kian hari suhu permukaan bumi memang semakin menghangat. Hal ini merupakan dampak dari peningkatan emisi karbon dioksida dan kebakaran hutan yang terjadi di berbagai tempat. Jika keduanya tidak segera diminimalisir, maka kita harus bersiap-siap toppers untuk semakin kepanasan di tahun 2050. Data yang dihimpun oleh bbc.com menyatakan bahwa peningkatan suhu di tahun 2050 bisa mencapai 2 derajat Celsius Mungkin menurutmu angka tersebut kecil ya? Namun perubahan ini memiliki dampak yang kuat pada kota-kota besar. Untuk menjaga agar suhu tidak terlalu panas, manusia harus bisa mengurangi emisi karbon dioksida sebanyak 45% dari biasanya. Yang ketujuh. Banyak wilayah yang tenggelam karena naiknya permukaan air laut. Seperti yang kita ketahui, saat ini permukaan air laut semakin lama semakin tinggi atau naik. Penyebab dari fenomena ini tak lain adalah melelehnya es di wilayah kutub utara dan selatan. Studi terbaru dari Climate Central mengatakan bahwa terdapat beberapa negara yang akan tenggelam sebagian pada tahun 2050 nanti disebabkan naiknya permukaan air laut. Di antaranya adalah Vietnam bagian selatan, Thailand, Tiongkok, India, Mesir, dan Irak mengerikan juga ya prediksi kondisi bumi di tahun 2050 tadi toppers namun kita harus tenang toppers kita masih punya waktu untuk mengubahnya justru para ilmuwan membuat prediksi ini agar kita lebih waspada dan tahu upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian bumi kamu juga harus ikut serta membantu ya mulai dari perubahan-perubahan kecil saja seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi menghemat penggunaan air tidak membeli produk yang tidak ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Yuk, sama-sama kita mencari sebanyak-banyaknya informasi mengenai hal ini dan sama-sama tidak memperparah kondisi alam. Jika semua orang melakukannya, kita bisa membawa perubahan besar pada bumi.